lagi di channel kabar kabarin kali ini saya mengabarkan bahwa pembunuhan anak pang yang membunuh anggota pemuda Pancasila berhasil ditangkap di Ciamis dan sekarang resmi ditahan di Polres Cirebon bagaimanakah kisahnya mari kita simak berikut ini tetapi habar adanya kalau itu udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah